Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Pemimpin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial dari Leslie dan Rizky Bilar. Kabar pertama, diawali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya Alhamdulillah acara di Sofi, tiga video di Youtube masuk di jajan trending. Yang pertama persahabat ya itu masuk trending pertama antara kolaborasi Lesti, Nagita, Aurel, dan Sarwenda Dan tentunya ada juga Allstar Ini masuk trending nomor 2 Dan duet kolaborasi antara dua couples Rans dan Leslar ini masuk di empat trending Ini luar biasa Masya Allah Gokil banget ya Trending 1, 2, dan 4 The power of couple Kece banget nih mereka masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan supportnya Terutama untuk idola kesayangan Semoga semakin banyak doa-doa baik Yang diberikan untuk Lesti, Rizky, Bilar, dan keluarga besar Amin Dan kita lihat juga ya Ada momen spesial juga yang kita dapatkan di acara lamarannya AAB nih. Ini momen spesial Bunda Lesti mengucapkan tentunya doa sampai menangis sesegukan ini persahabat ya ini momen haru juga yang tentunya kita rasakan saat Bunda lesti berbicara sekaligus mendoakan untuk persahabat kakak tercinta Aa Beni Sofian yang sedang tentunya melangsungkan acara lamaran kemarin masya Allah sambil menggendong Abang El kita juga ikut meneteskan air mata, mendengarkan doa-doa yang sangat luar biasa dari Bunda Lesti, Masya Allah, mudah-mudahan AAB dilancarkan sampai hari H ya kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga, persahabat, ya kita lihat juga nih, tentunya Bunda Lesti pun ini pernah memberikan tentunya pesan untuk Papa Bilar, persahabat, ya, di kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti yang diunggah kembali nih oleh akun Abang Haneskon L Kita simak kalimat pesan yang dituliskan oleh Bunda Lesti di laman akun Instagram pribadinya Kita adalah kita, bukan mereka Mereka bisa dan mampu untuk memberikan pernyataan atau dugaan seenak mereka Tapi ya ini kita, untungnya segala pernyataan atau dugaan mereka itu bukanlah fakta yang terjadi dengan kita love you suamiku Insya Allah semua langkah kakak segala urusan kakak dimudahkan Allah selalu dibesarkan hati kakak selalu dalam lindungan Allah inilah pesan yang sangat menyentuh banget dari Lesti untuk sang suami Papa Bilar mudah-mudahan bersahabat ya idolah kesayangan kita dilindungi dari orang-orang yang tidak baik mudah-mudahan Idola kesenangan kita selalu diberikan kebahagiaan dan kita lihat juga persahabat di kabar berikutnya dia ada momen spesial juga di acara lamaran Aabni antara kedua keluarga besar Aabni dan keluarga besar calon mempelai ini persahabat yang paling wanita. Ini Masya Allah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Salfoknya tetap kepada Abang El yang kalem banget persahabat. Ini luar biasa. Semoga sehat terus, bahagia terus, tahan ti mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Dunia Anker Leslar. Banyak tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Leoni2889 mengatakan, Tuh kan Abang paling kalem reoknya keluar udah gitu pakai teriak lagi Bang aduh Masya Allah banget ya emang semakin menggemaskan Abang El ini penyemangat untuk warga konong ayo sama-sama terus kita support yang terbaik untuk Let's Love family kemudian juga berselamat ya kita simak diunggahan Fali akbar kemarin yang mengunggah sebuah versi foto kebersamaannya dengan tentunya anak motor Ada Papa Bilar juga diantaranya Ya tentunya di postingan ini Banyak sekali komentar-komentar Negatif, komentar-komentar Fitnah dari netizen haters Ubur-Ubur yang selalu Menyudutkan Yang selalu berkomentar tidak baik Untuk Papa Bilar yang terutama Yang sabar Papa B, kita selalu mendoakan Yang terbaik untuk Papa Bilar Mudah-mudahan ya selalu sehat terus Amin, dan kita lihat di bersahabat. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di unggahan Valdi Akbar ini persahabat ya Selain tentunya dari netizen-netizen yang selalu nyinyir Kita lihat persahabat ya dari akun di sini mengatakan Ini fans bukan sih kok posesif banget ya ampun Kalian cuma lihat aktivitas Lenslar sedikit doang Tapi terasa paling tahu malu-maluin amas sih Mending urus diri sendiri kalau fans tuh support aja Gak suka tinggalin, suka ya support Yuk bahagiain diri sendiri Ini kalimat komentar dari salah satu oleh Seloforts, ya Tentunya yang berkomentar tidak baik Itu netizen yang selalu bikin hara, yang selalu memancing Terus tetap kita sebagai fans Sejati, kirakan saja Komentar-komentar negatif Kita tetap support dan dukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Kemudian juga, persahabat, ya, kita lihat juga di kabar berikutnya. Ini ada postingan dari Abang Skor L. Ini wajib diperhatikan, terutama untuk khusus ubur-ubur yang selalu komentar tidak baik. Kalau bukan sebagai pembuat fitnah, jangan jadi penyebar fitnah. Balasan azab, seksa di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang suka berhebah tuduh-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terpuris sakitnya di dunia dan di akhirat dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian Anur An 2419 ini tentunya persahabatnya peringatan keras banget untuk netizen haters ubur-ubur sekalipun yang selalu memfitnah jadi hati-hati persahabatnya -hati karena balasan itu pasti ada Enggak itu di dunia, enggak itu di akhirat Pokoknya kita sebagai manusia Hati-hati berkomentar, hati-hati menggunakan sosial media Kita selalu tentunya menjaga ketikan kita Jangan sampai menyakiti hati seseorang Ingat persahabat ya, pasti Perbuatan kalian bakal ada balasannya. Jadi kita sebagai fans sejati harus selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Doakan, dukung yang terbaik. Kemudian juga para sahabat yang bermanfaat akan menginfokan, bahwa hari ini bakal ada acara Inbox SCTV yang akan tayang jam 2 siang Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Sudah dipastikan idola kesayangan Leslie dan Rizky Bilar akan tampil bareng siang hari ini di Inbox Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan Idola kesayangan kita yang akan tampil satu paket Yang akan tampil bareng di atas panggung Inbox SCTV Berikutnya juga persahabat mungkin akan menginfokan juga nih mengenai polling sementara The Most Carming Mal 2022. Idola kesayangan kita masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 6.500 votes sedangkan Rangga Azab masih menempati posisi nomor pertama dengan perolehan voting 6.832 votes. Di sini juga kita wajib dukung, kita support yang terbaik semoga Rizky Billar menjadi pemenang The Most Caring Male Celebrities 2022. Kemudian juga persahabat ya kita simak di kabar berikutnya ada potret Lesti Rizky Billar dengan pasangan Rans Raffi, dan Nagita Slavina. Ini gemes banget persahabat ya. Kalau melihat papabi, masya Allah banget ya. Kita selalu meneteskan air mata Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang memfitnah Orang-orang yang selalu menyudutkan Kita sebagai fans doakan yang terbaik Papa B, ya Mudah-mudahan Papa B selalu diberikan kesabaran, kekuatan Dan mudah-mudahan selalu bisa menjadi orang baik Amin Kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin Dan pastinya kabar berikutnya di hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi terbaru